Pada hamilankulah, dagang pecakung jagung Nek tangi jam lurut bengi Masak mie, masak pecel, nyambel, orek Nek pun rampung, klobetoteng bobo bogo, ini bogo, pokoknya pun rame Rezekinya baik terus Alhamdulillah Garisial. Desa Tase Argo ini merupakan salah satu desa di sisi timur Kabupaten Wonogiri. Masyarakat desa Tase Argo sebagaimana masyarakat Wonogiri pada umumnya masih memandang menjadi perantuan di kota besar adalah sebuah pilihan yang menggiurkan. Nah. Ini sangat menarik, karena desa Tasi Argo memiliki potensi wisata ikonik yang tidak dimiliki oleh desa-desa lain di Wonogiri. Masyarakat Tasi Argo menyebutnya sebagai alas Bogo sebuah area kawasan hutan dengan luas kurang lebih satu hektar yang dikelilingi persawahan. Alas Mbogo selama puluhan tahun hanya berfungsi sebagai area wisata religi yang hanya dikunjungi oleh orang tertentu. Pagi-pagi kalau biasanya suami yang berangkat ke sawah, saat ini istri ikut berangkat jualan di Alas Mbogo, seperti salah satunya dilakukan Mbah Sakiem, warga desa yang berjualan nasi jagung di depan alas sembako. Lama disepe mas, Mbogo ki angker, pedih. Orang orang ribat kuno. Saiki masih tidur sih, dibangun. Saiki rame, apa saiki? Yo saiki alhamdulillah rame. Saploki dibangun karo bangsa teng. Dodo apa-apa yo laris. Sejak dibukanya alas sembako. Bekerja sama dengan BUMDes dan CSR Bank Jateng, aktivitas masyarakat yang semua hanya sebagai petani saat ini mulai bertambah dengan berdagang, sehingga mengangkat perekonomian masyarakat. Salah satu daya tarik selain wisata kuliner adalah pentas budaya. Salah satunya tarian Kedai Ukling yang berasal dari Wonogiri masyarakat sangat antusias terlihat dari banyaknya orang luar kota yang mengunjungi alas Bogor Tase Harga ini kejadian kami dalam menangkap peluang yang direspon sangat baik oleh Bank Jateng sehingga mampu mengangkat potensi ekonomi masyarakat desa Harga.